Menangani berbagai macam kegiatan, akan terdapat banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Work from home atau kerja remote Yang telah banyak diterapkan oleh perusahaan dan instansi membuat jam kerja pegawai menjadi lebih fleksibel. Rapat daring dapat dihadiri secara bersamaan. Pekerjaan dapat dilakukan di mana saja. Tapi, bagaimana proses monitoring pekerjaan? Apakah pekerjaan dijamin dapat efektif? Untuk mencegah datangnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dihadirkanlah tool satu ini, Redmine. Dunia telah berubah. Kita harus mulai meninggalkan aplikasi chatting sebagai sarana pemeriksaan pelaporan pekerjaan. Redmine, suatu tool manajemen pekerjaan yang dapat menjadikan pengelolaan pekerjaan menjadi lebih mudah dan fleksibel. Pengelolaan tim, waktu, dokumen, file, link, dan banyak hal lainnya dapat dilakukan dengan hanya penggunaan satu tools ini saja. Let's get started. Fitur Task Alokasikan pekerjaan ke masing-masing anggota tim dengan mudah melalui fitur task. Dilengkapi opsi prioritas dan judid sehingga semua anggota dapat memantau mana tugas yang belum dikerjakan, harus dikerjakan, sedang dikerjakan, dan selesai dikerjakan dalam satu tampilan board. Dan tentunya, masih banyak opsi yang bisa dipilih untuk ditampilkan. Tidak hanya berhenti di sini, input file terkait subjek pekerjaan juga bisa dilakukan. Dan ya, pemeriksaan dan pemantauan pekerjaan menjadi lebih mudah dengan file-file yang sistematis pastinya kurang paham dengan tampilan tabel jangan khawatir visualisasikan progres pekerjaan dan kinerja tim dengan sekali klik melalui fitur grafik Grafik dapat menunjukkan suatu pekerjaan dan sub pekerjaannya dengan struktur berjenjang ingin melihat persentase pekerjaan yang telah selesai, ini dia tanggal mulai dan selesai pekerjaan juga bisa kalian lihat loh Organiser link Apakah mungkin? Ini dia, fitur wiki. Hyperlinking antar isu, halaman wiki, link eksternal seperti G-Doc, G-Drive, Spreadsheet, dan lain-lain sangatlah mungkin untuk dilakukan. Dan berbagi pengetahuan, tidak dilarang bukan, di wiki. Berbicara tentang fitur lainnya, ini yang kita dapatkan. Tidak efektif, mungkin lain waktu. Semua kegiatan dan pekerjaan dipastikan tereksekusi dengan baik, tentunya dengan penerapan redmine. Jadi, apalagi yang kalian tunggu? Buat pekerjaan pekerjaanmu lebih sistematis. Dan last but not least, work with a happy heart. Selamat mencoba.